Hai semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. desu ka Selamat pagi. Selamat pagi. ini? Mau ini... Okay. Okay. Okay. Kita ini masih di bulan Januari ya nih oh, kemarin kan kita udah kemarin ada video spesial udah pada nonton belum nih Minasang nih udah pada kalau belum nanti linknya di atas ya nanti ya. nah harus itu nonton. nonton harus nonton itu spesial ya. oke okay. terus kita kan ini karena masih Januari kita mending bahas-bahas yang masih berhubungan tahun baru ya oh ya oke okay. kan di Jepang itu kan juga ada tradisi sendiri ya buat uh, kayak tahun baru tuh Uh, apa aja gitu kan banyak ya tradisinya ya gitu nanti kita akan jelasin satu-satu nih kita udah nyiapin satu-satu mm -hmm. nanti ada uh, sembilan uh, cara menikmati tahun baru di Jepang, Jepang. Jepang. jadi nanti apa aja jangan, eh, jangan di skip ya minasang sampai nanti oke okay. oke okay. kalau okay. gitu kita langsung aja ke fakta cara-cara ya, dia Pertama, yang pertama ini. Biasanya itu di Jepang itu ya sama sih sama yang lainnya kalau tahun baru itu hias sama. Dia sia, hadiah. sama dia Tapi kalau di Jepang itu hiasnya agak ada yang unik. Kayak pakai apa namanya itu kayak hiasan dari bambu terus pakai daun pinus itu loh. Oke, daun pinus. Ah, istilah lainnya itu kadomatsu Iya ya, kadomatsu. Apa namanya? Kadomatsu. Kadomatsu. Oke. Jadi ada gambarnya ya, ya di sini ya nanti itu untuk hiasan di tahun baru di rumah. rumah. Nah, rumah tahun baru. Oke, oke. Selanjutnya? Selanjutnya. Nah itu yang kedua. Biasanya orang Jepang itu membuat mochi dengan mochi suki. Oh, Namanya. Oh, iya. Pakai mochi suki itu karena ya. Uh, tradisional cukur, ya masih itu kan cukur. Cukur. tradisional tuh ya, ya, ya jadi pake. kalau misalnya mungkin ada yang tahu pernah ada ada yang pernah makan kue mochi itu. Hmm. nah itu di Jepang juga ada tradisi buat itu saya pun juga pernah ngalamin oke okay. pernah ngalamin buatnya itu ya okay. dan buatnya itu itu ya cara apa kayak cepat itu ya Hmm, Jadi ada yang gimana sih? Gimana, gimana sih? Bisa, bisa ceritain ya? Dulu terus basic itu dari beras ketan gitu ya. Oh, beras ketan itu dikukus sampai kayak agak mateng gitu kan. Oh. Terus ntar dikasih di apa itu eh, Tungku ya. itu loh. Oke, oke. Dipukulin Jadi misalnya orang bertiga. Jadi gantian satu dua tiga. Dada, dada, dada, dada. Tapi Iyi, cepet banget. Oh, kayak gini-gini itu ya? Terus ada satu orang ntar yang balikin. Hmm, itu berarti cara yang tradisional ya. ya, ya Tapi uh, sebenarnya di Jepang pun juga sekarang waktunya ya banyak yang diproses modern ya, beliau ya. pakai mesin. Tapi untuk untuk tahun baru nanti ada prosesi membuat namanya mochi Oke, okay. yang ketiga selanjutnya itu menikmati tahun baru biasanya sama kayak kita nih, makan-makan, oh ya, ya kan. kita ya, biasanya kan bakar-bakar gitu ya kalau, ya. Di sini ya kalau di Jepang nanti ada makan-makan, makanannya juga ada beberapa yang spesial nih. Hmm. Contohnya kayak <coughs> namanya ada osechi. Osechi, osechi. osechi itu kayak uh, dia kan dulu kan kepercayaannya kalau orang-orang zaman dulu Jepang tuh pas uh, tahun hari-hari pertama tahun baru tuh kan nggak boleh masak nih, nggak boleh menyalakan tungku nih. Nah itu mereka masaknya di jauh-jauh ya -jauh, eh, mungkin beberapa hari sebelum. Nah, tahun, tahun ya, baru. baru, terus itu tuh masakannya yang bisa awet lama gitu loh Terus nanti ditata uh, di tempat namanya Jubako itu tuh kayak bentuk, kotak bentuk itu hmm. Nanti ditata di hias gitu, itu namanya osechi. Terus ada juga namanya, ada misoba tau kan? Miesoba, tau? Ya. Nah tapi kalau untuk yang di tahun baru itu ada Toshi kosi Soba sikus si itu soba yang biasanya disajikan di tahun baru terus yang terakhir mungkin yang paling khas itu juga ada ozoni kalau kata Imam Sang tadi kan bikin mochi ya, ya. kalau ozoni itu uh, jadi kan di sana kan mochinya nggak cuma buat manis nih ya nah itu uh, salah satunya nanti ada dibuat dikasih kaldu gitu, oh, iya, you know. iya, berarti kan ada kemarin dicampur juga di sup juga ah, sih, nah, itu kan ini. berarti itu namanya kalau itu juga hidangan e, tahun oh, baru namanya oh, ozoni, itu oh, ya kalau di Jawa itu ya kayak semur, nah, nih, uh, pokoknya kuah di kuah, uh, kaldu, <laughs> kaldu kaldu, <laughs> <laughs> semur tuh agak ber santan gitu, oke lanjut lanjut aja. Nah kan orang Jepang ini kan identik sama kepercayaannya itu kayak di kuil-kuil gitu nampak. Hmm, nampak. Ya kan? ya, Iya iya oh, benar-benar gitu, Kalau di tahun baru itu biasanya juga mereka itu pergi ke kuil Kayak berdoa oh, terus kayak bunyiin lonceng gitulah oh, ya. gitu lah Yang lonceng gede gitu oh, ya? Yang oh yang, yang gede, gede ya. gitu Ginta iya gitu Ginta, oke okay. Jadi emang ya mungkin untuk untuk mengawali tahun, tahun ya. ya berdoa juga ya okay. Berdoa untuk yang awal tahun yang baik Oke okay. Dan selain itu selanjutnya setelah apa mm -hmm. ke kuil ya mm -hmm. kita berdoa itu pasti kan ada perayaan nih biasanya di jalan-jalan itu kita melihat itu apa cici atau atau bahasa cepatnya itu namanya. Untuk artinya itu, oh, bareng saya ala Cepat Oh okay. okay. jadi kayak festival, festival gitu ya, ya. Oh C kayak iya, Sisi festival itu berarti ya. singa mungkin ya? Iya ya, ya kan Sisi itu singa Jadi aku kayak <laughs> itu, itu loh Sisi singa masih <laughs> Singa, singa, singa Singa, singa. singa. <laughs> singa. <laughs> <laughs> Oke okay. okay, jadi Sisi ya, singa ya <laughs> Sisi, oke <Okay. Sisi. laughs> gitu. Jadi kayak borong saya bentuknya singa gitu ya Oke, selanjutnya dari yang biasanya yang dilakukan orang Jepang itu hmm. mereka masih di seputar kuil nih. Hmm. Nah itu hmm. mereka uh, ngambil namanya omikuji oh. Oh. atau biasa disebut itu secara literal meaningnya itu uh, secara harfiah itu kayak lidi suci gitu ya. Hmm, kan? Itu kayak lidinya tuh ada kertasnya nih. Hmm. Nanti diambil nah itu tuh nanti ada ada kayak semacam ramalannya ada kata-katanya gitu loh. Oh. itu namanya omikuji. Kan biasanya mungkin berdoa dulu, yeah. berdoa tadi yang di yang oh. tadi berdoa dulu terus nanti ambil omikuji untuk uh, peruntungannya gimana sih. Itu gitu, minasa. Lanjut. Nah, terusnya itu kan itu kan, nah, masih di sekitaran itu juga. Ini apa namanya? Shibuya, Shibuya juga Habis ngambil omikuchi kan apa dapat apa kayak gambaran hmm. kayak anu ya, ya. Kaya ke depannya gimana. Oh. Nantus, habis itu tuh biasanya itu Orang Jepang itu ngam, apa namanya dapat gitu mas apa namanya itu omamori atau omamori jimat. Oh, <laughs> jimat ya jimat keberuntungan gitu. Iya. Lah, jimat Mungkin jimat biar jimat. lebih mantep gitu ya ah. kan tadi udah ada peruntungannya nih. Iya ya. betul. Biar dilindungi gitu ya. Iya. Oke, okay. pakai okay. okay. omamori. Berarti omamori om itu jimatnya itu ya namanya keberuntungan jimat. Oke. Okay. Ah, oh. right. Selanjutnya. Oke, okay. setelah kita apa? Omamori ya? Mm Heeh. -hmm. Biasanya itu kayak sih biasanya perayaan di Osaka juga ada pembagian kayak jenis ampouh itu ya hmm. atau hmm. juga bisa namanya itu otosidama, otosidama, ya. sidama itu ya jenis kayak apa uh, ampol juga ya yang berat -berat. Berarti mereka itu ya, kayak ya, tahun baru yang di Cina itu juga kalau ya berarti nama nah, ya. Jepangnya itu ada apa namanya otosidama. Oke, okay. right. ini berarti udah yang terakhir ya, sekarang ya. Terakhir itu biasanya nah kan juga identik sama seneng-seneng nih. Hmm. Nah biasanya itu deh dengan permainan hmm. tradisional. Hmm. Permainan tradisionalnya itu ada banyak sih kayak main layang-layang, ya. hmm. Itu terus ada yang paling khas itu namanya bermain fuku Fukuwarai. Fuku warai. Fuku warai udah pernah denger belum warai? nggak asing sih, hmm. gak asing. itu tuh kayak uh, itu loh nempel eh, ada gambar kan, gambarnya tuh kayak uh, wajah, gitu kan wajahnya kosong gitu nanti nempelin misalkan bagian matanya, ditempelin, oh. terus sambil ditutup ditutup apa namanya matanya, matanya. itu kita ditutup. Jadi kita gitu. tutup matanya terus suruh ngerangkai itu, oh. kayak puzzle tuh. Ya? Iya kayak puzzle gitu. Itu namanya fukuware itu uh, yang khas permainan khas tradisional yang dimainin pas tahun tahun baru. baru gitu. Nah ngomong-ngomong uh, soal kuwarai juga nanti mungkin uh, next kita akan coba ya oh boleh-boleh itu boleh, mereka boleh, kan ini kan omong masih tahun baru juga ya ah, pokoknya kan. kita suasana-suasana uh, tahun baru kita uh, up lagi ya ya gitu oke nanti kita coba uh, main suku warai jadi minasan tungguin terus ya Video selanjutnya oke Alright, berarti udah ya itu ya mungkin ya kalau uh, kalau uh, Wisnu sang sama Imam sang sendiri nih yang udah pernah di Jepang biasanya ngapain sih? Kalau yang pasti kalau di perusahaan gue sih itu aja ya, segitu ya soalnya tuh ada setiadanya nggak ditinggalin ya. sama. Oke oke oke. Kalau selain itu ya main-main aja. Kayak jalan-jalan. Oh. Jalan-jalan ya. Jalan sendiri. Jadi okay. berarti kalau yang tadi yang tradisionalnya mochesuk segitu ya? Ya, ya? itu sama teman-teman se ya, gitu. sekantor kita. Oh perusahaan semua, -se ya. Oke kalau yang mana? Kalau di perusahaan aku nggak nggak buat mochi, itu. tapi ngundang kayak itu loh, kayak apa sisi main itu loh. Tapi anak kecil yang main itu. Oh. Oh. Nanti, apa, apa, kayak Pertunjukan gitu ya? Persijikan ya. Nanti tinggal satu Raisa, satu apa kita, YMC dan orang Jepang. Nanti ya itu kita apa kayak nyewa itulah. Oke, okay. nah. jadi ada impact uh, pertunjukan gitu ya. Si main tadi ya. Oh, oke okay, deh. Itu tadi Minasang. Mungkin besok kalau udah nggak uh, ada Corona, semoga Corona cepet hilang. Jadi hmm. mungkin kita besok bisa merayakan Tahun Baru di Jepang ya. ya amin. Ya, amin. Doanya Minasang ya. Okay, nah, deh. untuk itu bisa minta dukungannya dulu juga hmm. dong Pak Minasang. Eh, yang eh, yang belum. Untuk iya belum subscribe ya, tolong untuk di subscribe ya. Oke okay. <laughs> agak ngegas sih. Oke yeah. <laughs> nah, okay. nah, nah kan? kalian suruh sih. Iya <laughs> nih ayolah di subscribe lah. <laughs> kan gampang ya kalau yeah. subscribe tinggal pencet nanti pencet, pencet aja. tombol loncengnya. Iya oke jangan lupa. juga okay. nanti nanti daripada digas bisnis. <laughs> <laughs> oke <Okay, laughs> jangan lupa subscribe ya minasang yang belum subscribe. Terus uh, kalau kalian yang apa mungkin konten-konten kita selanjutnya mungkin seperti biasa langsung saja di kolom komentar di bawah nah, itu. Nah, kalau hmm. kalian menyukai apa namanya konten-konten kita jangan lupa juga videonya di like ya. Ya, dan Video juga di share bisa. seluruh mancanegara <laughs> keseluruhan mancanegara kemana-mana deh pokoknya. Oke okay. itu dulu ya Minasang untuk kali ini mungkin itu dulu ya. ya, ya. Ya, karena kita akan ketemu lagi setiap hari Kamis, Kamis, dan Selasa, satu jam enam sore, hanya di Seki Gaku dan selalu insentif Gerele Kiseki, Kiseki. Gaku Arab